Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis, 22 Desember 2022, terpantau kompak naik untuk cetakan antam dan UBS, berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 578.000. Harga ini naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga Rabu, 21 Desember 2022, yang berada di level Rp 576.000. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol di harga Rp 539.000, naik Rp 2.000 daripada harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di Rp 1.052.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 1.010.000 atau naik Rp 3.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 5.022.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.949.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.987.000. Sekian harga emas untuk tanggal 22 Desember 2022.